Bagi para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita lihat sahabat ciri vitamin yang masya Allah banget. Sahabat Leslar sudah tiba di Bali dan langsung disambut hangat oleh Bang Adi Sky. Alhamdulillah persahabat ya Bang Sky juga sudah duluan tiba di Bali dan langsung menyambut Lesti Rizky Billar. Aduh Alhamdulillah banget ya, makin bangga dengan Leslar, mudah-mudahan apapun yang dilakukan di sana selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, kita selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik. Kita simak juga persahabat persaingan ini diunggah kembali oleh akun Sandal Putih pilar Kalimat caption pun ditulis unggahan ini. Ada Bang Langit, semoga liburan lesner jadi banyak vitamin. Amin. Kita simak juga banyak respon dan tanggapan yang diberikan. Di Diantaranya persahabat dari akun Siva Zahwa mengatakan, Jadi tahu kan kenapa si kakak kemarin minggu mau pergi sama Haris karena hari-hari berikutnya dia mau ngabisin sama anak istri di Bali? Dan kenapa kakak main bola semalam? Karena malam ini nggak bisa main sama marwah, jadi diganti tadi malam. Dan kenapa semalam Leslie gak nemenin? Mungkin buat jaga kondisi aja. Mau perjalanan? Atau mungkin lagi packing? Semua yang mereka lakuin, kalau nggak sesuai ekspektasi netizen, pasti semua ada alasannya. Dan mereka tuh suami istri, jadi pasti udah diobrolin tuh persahaban. Kita lihat juga, Tentunya tanggapan lain dari akun Sasani Fas1 mengatakan Alhamdulillah Leslar di Bali, kakaknya Adi mau nikah katanya tuh persahabat. Kita lihat juga ada komentar selanjutnya dari Bahar Wirda siap-siap nunggu vitamin dari Bali, ada PN juga diajak ke Bali, Alhamdulillah Masya Allah banget persahabat. Ini vitamin yang tentunya kita selalu dapatkan dari keluarga Leslar yang sangat bahagia Masya Allah. Kemudian kita simak juga di unggah selanjutnya, kali ini di postingan Bang Adi Sky, 2 jam yang lalu bersahabat mengunggah foto cute bareng baby L. Sungguh menggemaskan. makin lucu, makin pinter, makin ganteng. Masya Allah Bang El, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terus untuk abang L. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Bang Adi, Bali Fabus. Adi Sky mengatakan juga Bang El lagi liatin apa nih guys, katanya tuh. Masya Allah. Bobonya bakal ada vlog terbaru Dari Lestan Entertainment Awal vlog LE Mudah-mudahan persahabat LS semakin berkembang Dan semangat dengan wajah yang baru pastinya Kemudian juga persahabat di Zima Selanjutnya ada cidukan live dari Kak Mary Aduh Masya Allah Full senyum Abang L saat live nih persahabat Makin lucu Makin nambah kebahagiaan warga Konoha Ketika melihat senyuman dari Abang L Aduh, Masya Allah, luar biasa, hanya doa terbaik yang kita berikan untuk Leslar Family. Kita lihat bersahabat, begitu banyak komentar yang diberikan juga oleh para fans. Di antaranya dari aku Linda Sarimai, selain senyuman yang mengandung gula di belakang jendela kaca, si Papa lagi megang kamera, penasaran siapa objeknya? Apakah sang bunda kejora? Aduh, Masya Allah, banyak bersahabat, ya memang mata ulang Leslar ini luar biasa. Mudah-mudahan, persahabat, ya, bakal ada vlog secepatnya di update di channel YouTube Lestal Entertainment. Kemudian juga, persahabat, selanjutnya. Kita simak nih. Wow, sepertinya Leslar memang sudah menikmati Pantai Bali, persahabat. Begitu indah ciptaan Allah Subhanahu SWT. Pemandangan yang sangat-sangat indah sekali. Masya Allah, persahabat, siap-siap aja. jadinya cidukan kebahagiaan. Akan kita dapatkan dari Leslar Family Yang selalu membuat kita bahagia pastinya Untuk berikutnya juga persahabat kita simak nih Sebelumnya Papa Bilar juga persahabat tadi siang Mengunggah video persahabat Ini video Denis Sumargo. Curhat Bang jadi curhat John Katanya itu persahabat Bakal ada podcast juga nih Dari Papa B dan Bang Densu Karena persahabat Papa Bilar digunggu banget Ke podcastnya Bang Denzo. Mudah-mudahan ada kabar baik Kabar bahagia yang kita dapatkan dari idol kesayangan. Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Kita sebagai fans hanya bisa mensupport, mendukung apapun yang dilakukan. Selagi itu baik persahabat. Kita mesti menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya.